jar subuh ini karena seorang sahabat bernama Abdullah bin Abi Umi maktum usianya sepuh matanya saya lebih senang mengistilahkan begini ditutup oleh Allah untuk tidak melihat maksiat lagi orang menyebutnya dengan buta saya lebih senang menyebut ditutup oleh Allah untuk tidak melihat maksiat lagi sehingga ringan hisap matanya datang kepada Nabi Sallallahu saya Wasallam Jaa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala, Ya Rasulullah rukhsah ya, ya Rasulullah boleh enggak saya subuh dapat keringanan Zuhur masih banyak penuntun sampai insya masih bisa intiqas tapi subuh jarak saya agak jauh dari rumah dari ke masjid dari rumah ke masjid agak jauh sulit menemukan penuntun boleh enggak saya salat subuhnya di rumah sepuh mata tak lihat kondisi masjidnya jauh dari masjid awal kuning ini apa jawab nabi nabi tidak mengiakan tidak juga melarang langsung perhatikan kalimat nabinya atas maul adzan apakah engkau masih mendengar azan kata beliau bala ya rasulullah saya dengar kata nabi au kamaqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam madum tataasmaul adzan addiha fil masjid Sepanjang kamu masih mendengar azan, tunaikan subuh itu di masjid. Perhatikan cara membacanya. Maka beliau tahu ini pasti ada yang istimewa. Karena saya ini uzur, gak bisa lihat masjid ke rumah jauh, masih diminta ke masjid. Maka cara membacanya ada yang istimewa di masjid. Maka sejak saat itu beliau berangkat ke masjid lebih awal. Jadi kalau sebunya 4.45 jam 3 sudah ke masjid, berapa-berapa jalan. Masjid. Siapkan siapa yang azan di masa Nabi, Muadzinnya siapa? Bilal bin Rabah sejak saat itu, azan subuhnya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Sampai azan dan sejak saat itulah, azannya dua kali. Bilal masih boleh azan subuh, tapi pengingat saja. Setengah lima azan pengingat, saking pentingnya subuh, tapi azan subuhnya Abdullah bin Abi Ummi Maktum seorang sahabat mulia fisiknya sudah sepuk, letih rambut sudah memutih mata tidak bisa melihat untuk datang subuh ke masjid meraba jalan sampai adzan di masjid siapa anda? saya, kita yang bukan sahabat namanya tidak viral dalam Al-Quran fisik diberikan kekuatan luar biasa masjid di mana mana saya perhatikan kualitasnya bagus tempatnya enak, nyaman imamnya bagus-bagus toanya sampai bahkan ke dalam mimpi kita dengan semua fasilitas itu masih belum mau kita menghadap kepada Allah dalam subuh ke masjid itu dengan cara apalagi Allah mesti mengampuni dosa-dosa kita karena itu ayo dukung ini Buya Mahyali punya kegiatan subuh berjamaah Pak Wali Kota punya kegiatan dukung satukan ulama umar dengan masyarakatnya dan saya ingin titip pesan fungsikan masjid sebagaimana masjid Masjid itu bukan hanya tempat sholat. Bukan hanya tempat sholat. Masjid itu tempat untuk mengumpulkan semua nilai ibadah yang mampu kita lakukan. Karena itu sifatnya disebut jamaah. Ayo, ngaji Qur'an di sini, ta'lim di sini. Kemudian jamaah itu duduk, kumpul, kenali kanan-kiri, lalu bersinergi. Itulah jamaah. Jangan sampai anda datang, gak kenal siapa di samping kanan-kiri. Anda nggak tahu siapa yang ada di belakang Nabi itu sampai hafal siapa posisi kanan pojok, kiri pojok tengah, belakang, tahu Nabi itu dan tidak pernah ada orang datang ke masjid yang lapar kecuali pulang kenyang tidak pernah ada orang kehausan pulang itu, hilang haus dahaganya. ada orang sakit pulang itu sehat maka saya harap yang tak bisa ke rumah sakit-sakit ketemu dokter selesai yang tak punya pekerjaan ketemu Pak Gubernur Buya apa kira-kira yang cocok buat saya beliau disposisi Pak wali kota ini di bukit tinggi silahkan berikan solusi selesai Oh butuh modal ini untuk pinjam kasihkan kan ini BPRnya datang sana tanpa riba catat pinjam segitu bayar segitu selesai kalau ini difungsikan masjid seperti itu dan dikoneksikan yang satu dengan yang lainnya karena ini wajah-wajahnya bukan wajah Bukit Tinggi semua ini nah, ada wajah-wajah Padang Jauhnya tanah datar, payah kumpul tuh. harau, kabupaten 50 kota, 50 kota 50 kota. Padang Pariyaman, kalau kita bisa kumpul seperti ini, dan dikoneksikan masjidnya. Kebijakan pemerintah disalurkan yang Muslim lewat masjid. Ya, saling mengisi dengan yang lainnya, itu makmur, iman ketika berkumpul dengan takwa, rumusnya berkah. Quran surah ketujuh, saya akhiri ayat 96. Walau an ahlul Qur'anu wat-taqo' la fatahna 'alayy barakatul min samai wal. Kalau ada satu penduduk negeri mau beriman dan meningkatkan takwa kepada Allah, maka aku jamin. Aku turunkan, aku buka semua pintu dan langit dan bumi untuk memberikan berkah kepada satu penduduk negeri itu. Semua kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu.